kita akan balapan merpati balap versus drone balap wah ini drone terkecil untuk balapan dan akan balapan sama ini jaraknya kira-kira sana jaraknya kira-kira 50 meter lebih jadi 50 meter lebih dari sana nanti akan balapan bareng siapa yang lebih cepat, si drone ini atau merpati balap ini oke, kita akan nonton pertandingannya Ayah, ini pilotnya pilotnya ini namanya Mas Zaki ya ini drone ya ini Google-nya ya, jadi FPV itu pilotnya pakai google wah, kalau ini otaknya langsung sini ya ini otaknya di sini ya, dan dia pakai remote juga ini remote-nya buat mengendalikan drone-nya dan ada endorse juga nih, ada endorse endorse baterai Thunder x 300 mAh dari Toko Heli. Mantap, yo. Bibi. yo, kita akan taruh dulu si merpatinya sama si turunnya di sebelah sana, ya kan? Nah. Siap, yo! Ini merpatinya jadi masuk di dalam kotak ya, jadi ini kotaknya. Nah, nanti kotaknya akan buka sendiri secara otomatis, secara otomatis dan balapan sama drone-nya drone dari atas ini mas lagi. Nah, jadi nanti kamu lihat kalau ini sudah terbuka langsung ke ya nah. Oke, ini turunnya dari kita akan oh sini sini aduh yo berarti gini wah oh, langsung gas ya ini ini yes, ini ya langsung gas ya yes. Yes. dari sini nanti Truda kan ke sana kita akan dua delapan yuk oke okay. itu si perpatinya sudah siap sama si Truda kita dari situ jarak 50 puluh meter siapa yang duluan, sampai babak pertama 2 1 GO! babak <tuk> <Go. tuk> <tuk> pertama menang drone-nya, turunnya nyampe duluan tidak, wah oke, okay, yuk, kita babak kedua, sampai ada babak ketiga ya bolak-balik -balik 50 meter tuh lumayan capek, kita olahraga juga ya oke, oke, oke Wow. Satu <laughs> <Wuhu. Wuhu. laughs> <Baktilah, baktilah. laughs> hukam. Kurang ajar! Kita harus dengar, sih. Dinda sini, Dinda. Oke, okay, pertandingan antara micro drone sama Dinda, keren banget tadi. Wow, kejar-kejaran. Dinda sini dulu, Dinda. Sini sini sini sini sini masuk kamera dulu. Tuh, uh. oh, mantap oh. ini babak penentuan kan kan antara Dinda lawan micro drone dengan baterai dari top heli Thunder X 300 maha 1s, ini pertandingannya seru, skornya sudah satu sama, sama. tadi yang kedua soalnya draw, ini bapak terakhir, yuk, jalan. Di pos tujuh 75C ya, kenceng nih Masukan. nah siap pertanding lagi, kita dibantu oleh kepolisian dari polisi airut <laughs> untuk pegang ini <laughs> ayo siap, gas! <laughs> Dinda! 3 2 1 2 Dinda! Dinda! 1 karena aku bareng lho oh, Zek masih draw, masih draw kawan-kawan babak selanjutnya, yuk masih draw lagi sekarang babak 5 ngeri, ngeri, ngeri, ngeri tidak tidak, 3 2 1 go tidak tidak, tidak. tidak. tidak. tidak. Jack, pasti buat tabrak, pasti hah? Allah oh. waduh kesel aku Jack oke, okay. okay, finish. dan ternyata pemenangnya adalah si microdrone drone, karena si mikro drone karena si mikrodron dia <laughs> nabrak Dinda, dan Dinda takut akhirnya minggir, ya Yuk kita ke sana ah. <tuh> <tuh> parah lebih jangan deh oh, belum lurus ya deh, kurang ajar. Ese opone, eh. GO! GO! GO! GO! GO! GO! Go. Go. Oke, okay. pertandingan antara micro drone dengan merpati balap free fly tadi sampai 5 babak ya Mas ya? ya, call, capek dan yang menang akhirnya adalah si <laughs> Microdrone. karena kenapa ya? karena nya nih, pakai baterai terbaru dari Thunder X Lipo HV75C1S toko heli by toko heli Mantap. keren keren keren, dan ternyata sebenarnya harusnya sih kenceng merpatinya ya tapi ternyata merpatinya saat didekat ini, dia takut kan kawan-kawan <laughs> jadi lebih baik kita terbangkan, Yo, GO! Oke, okay. sudah cukup permainan kita. Jangan lupa like dan subscribe. Kalian Coklat ya! Tolong bantu supaya channelnya semakin besar. yo go! Go! Go! Go! Go! Es! Oke, Go!